Kembali lagi di channel YouTube aku. Di video hari ini, aku mau sharing caranya dapat komisi dari TikTok affiliate ratusan ribu per hari. Nah, buat teman-teman yang udah jadi suhu nih di TikTok affiliate, pasti sehari bisa dapat ratusan ribu. Jadi, kalau misalkan sebulan, bisa dapat jutaan rupiah. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu, langsung aja simak video berikut ini. Dan jangan di-skip karena video yang aku share pastinya bisa bermanfaat buat kalian semua. Nah, kenapa aku kasih info mengenai... Tiktok affiliate karena ini adalah sampingan online yang bisa dapat komisi dan gak memakan banyak waktu. Jadi ini tuh kayak benar bener cuman nge-share atau cuman mempromosikan keranjang kuning Tiktok affiliate kalian bisa langsung dapat komisi teman-teman. Jadi tuh kalian nggak usah kayak misalkan bingung mau e, cara nge-share nya seperti apa, kemudian bingung misalkan mau mempromosikannya seperti apa. Jadi dari video yang pernah aku share sebelumnya tiktok affiliate ini adalah promosi produk yang paling simpel banget karena cuman menautkan di keranjang kuning kemudian nanti kalian tinggal mempromosikan uh, akun VT jadi kayak FVT eh, lagi akun video tiktok video tiktok gitu maksudnya ya maksud aku tuh kalian cuman bikin video kemudian masukin ke keranjang kuning dan kalau misalkan ada yang beli kalian bisa dapat komisi dan kenapa juga nih aku ngerekomendasiin TikTok affiliate untuk komisi ratusan ribu per hari Karena TikTok affiliate ini komisinya tuh gede-gede Jadi tuh setiap toko mereka kasihnya kayak 10%, 15% gitu loh Dan itu kan lumayan banget ya buat kita misalkan penjuang affiliate Dalam sehari misalkan banyak yang beli dan komisi yang didapat itu kurang lebih sama ya Antara pengguna lama dan pengguna baru dapat. 10% ya 10%, 5% ya 5%, tapi kebanyakan aku juga pernah share di video youtube aku sebelumnya, di tiktok affiliate itu komisinya lumayan gede-gede, jadi hampir 10% sampai 15% rata-rata ya. Dan aku bakalan spil caranya seperti apa, dan bener gak sih dapat komisi gitu ya kan. Aku bakalan kasih info dulu nih, untuk komisi bener atau enggaknya, kalian masuk dulu ke Etalase kemudian ke tiktok shop, terus kalian masuk, Nah, di sini ada komisi, ada tambah produk, kemudian kelola etalase. Kalian bisa klik komisi. Nah, ini komisi yang didapat itu 17.000, lumayan kan? Dan kalau misalkan kalian rajin banget nge-share, kalian bisa dapat ratusan ribu per hari. Dan ini juga merupakan hasil pemesanan orang lain ya. Jadi tuh aku dapat komisi dari hasil orderan orang lain. Kalian harus catat. Jadi ini bukan Aku yang punya produknya Aku cuman mempromosikan doang Dan ini tuh e, pendapatan harga dari Wallpapernya 36.000 Dan aku dapat komisinya 1.800 gitu Dan ini total komisi Dan kalau misalkan kalian bener-bener rajin Kalian bisa dapat komisi lebih banyak lagi Pokoknya tuh kalau misalkan di TikTok Di TikTok shop gitu ya Di, di TikTok itu kalian harus konsisten untuk share video-video TikTok gitu loh dan kalian juga harus promosiin kayak penerapan FLKS kalau misalkan kalian pemula banget ya kalian bisa menerapkan follow like comment share di Vitevite -vite orang baru juga gitu karena mereka bakalan langsung peka e, untuk ikut membantu perkembangan vita- kalian kayak gitu ya Nah kemudian cara mesinnya seperti apa gitu ini di etalase ini adalah produk-produk yang aku promosiin di affiliate jadi ini aku enggak punya barangnya jadi kalian harus e, garis bawahi bahwa produk affiliate tiktok ini kita cuman mem cuman mempromosikan jadi kita bukan penjual yang sesungguhnya Oke okay? kalian pasti ngerti ya kalau yang udah e, tahu tentang afiliator gitu Nah ini banyak banget produk-produk yang aku share karena aku pun di tiktok udah banyak juga produk yang di share gitu ya kan Nah kemudian aku bakal kasih tahu maksudnya tuh keranjang kuning yang seperti apa buat pemula pasti kan kalian banyak yang belum tahu Jadi keranjang kuningnya tuh yang seperti ini nih ini adalah Alat pemotong sayur, aku masukin dua tautan. Jadi, aku masukin 2 tautan tuh jadi mempromosikan dua produk gitu ya. Ini contohnya. Kemudian, yang lain juga ada. Ini adalah uh, tempat bumbu nih. Ini adalah tempat bumbu, dan aku tuh masukin satu doang ya. Tempat bumbunya ini adalah contoh juga nih keranjang kuningnya gitu. Nah jadi memang aku tuh mempromosikan produk-produk affiliate nih Aku masukin dua kelambu lipat portable Jadi ini adalah video tiktok affiliate yang aku share seperti ini Tapi kalau misalkan kalian punya produknya Kalian bisa review sendiri dan masukin di apa namanya masukin di uh, video tiktok kalian gitu gampang banget sih cara mempromosikannya seperti ini ya kurang lebih terus kalau misalkan kalian bingung cara dapat videonya gitu dari mana soalnya yang video yang aku share ini kebanyakan video-video Cina atau video-video yang memang bentuk videonya tuh udah ada dan aku tinggal download doang aku biasanya download di aplikasi Shopee atau di Uh, aplikasi Pinterest. Jadi di sana banyak banget produk-produk Cina atau video-video Cina yang bisa kalian manfaatkan untuk mempromosikan produk-produk TikTok affiliate. Dan kalau ada yang tanya nanti kena copyright enggak atau nanti kena pelanggaran enggak sih? Selama aku mempromosikan produk-produk uh, Cina, ya video-video Cina itu nggak pernah ada masalah. Dan karena video yang aku ambil itu bukan video dari konten creator original video gitu. Jadi bukan apa namanya? kayak bukan video yang diambil uh, dari konten kreator Indonesia yang mereka mereviewkan suatu produk gitu. jadi nggak uh, pernah kena pelanggaran karena memang ini bukan uh, video original konten kreator kayak gitu ya kemudian selain itu aku bakalan kasih tahu cara untuk upload videonya seperti apa karena memang mudah banget ya untuk mempromosikannya gitu dan ini tuh gak memakan banyak waktu, jadi cocok banget uh, kalian jadiin sebagai sampingan online gitu. Tapi, sampingan online juga penghasilannya yang bukan. Misalnya dapat berapa ribu, tapi kalian bisa dapat ratusan bahkan jutaan ya dari TikTok affiliate ini. Kalian bisa cari reviewnya banyak banget teman-teman yang dapat jutaan rupiah dari TikTok affiliate Bahkan tuh banyak banget ibu rumah tangga, ibu rumah tangga ya yang kreatif dan mereka dapat sampingan, dapat penghasilan dari TikTok afiliat. Oke kembali lagi ke postingan Aku bakalan spill caranya Atau aku bakalan kasih tahu cara upload videonya Seperti apa Kalian tinggal uh, klik posting Kemudian unggah Nah terus kalian masuk ke video Dan kalian bisa pilih, pilih Video apa yang bakalan kalian upload Atau misalkan kalian udah punya Produknya Kalian bisa langsung upload aja Nih Ini adalah toples bunga Nah kemudian tinggal klik berikutnya Tunggu dulu prosesnya karena sedang loading Nah, kemudian biasanya nih ada musik atau ada musik bawaan Kalian kecilin dulu Terus kalian tinggal tambahin suara atau tambahin kayak musiknya gitu Nah Berikutnya, kemudian kalian tinggal pilih sampul, misalnya nih kalian mau pilih sampulnya yang gimana bentuknya, kalian bisa pilih aja karena banyak banget di sini. Toples bunga untuk sampulnya, kemudian simpan dan jangan lupa kasih caption. Klik keranjang kuning untuk pembelian dan kemudian jangan lupa kasih tagar ya karena tagar tuh penting banget supaya eh, apa namanya video kalian terus di up gitu loh ini adalah toples bunga nah udah kemudian jangan lupa tambahin tautan produk ya masuk ke produk karena aku pernah masukin toples jadi kita bakalan cari di sini toples bunga nah ini dia toples bunganya tambahkan kemudian setelah itu ditambahkan udah muncul semua kemudian kalian klik posting nah jadi kalian cara mempromosikan Nah, jadi kalian cara mempromosikan produknya tuh seperti ini, gampang banget ya kan, Nih, ini adalah toples bunga dan ini keranjang kuning yang aku promosiin, ini adalah produk orang lain yang aku promosiin di Video TikTok aku nah buat teman-teman yang pengen cari sampingan yang menghasilkan uang bisa gabung dengan TikTok affiliate karena caranya mudah banget dan gampang. Dan buat teman-teman semua makasih banyak ya yang udah nontonin video aku. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku dan see you on my next video. Bye bye.